Sisir adalah alat yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apakah Anda tahu bahwa sisir telah ada sejak zaman prasejarah? Ya, bahkan manusia purba sudah menggunakan sisir sebagai alat untuk merapikan rambut dan membersihkannya dari kotoran. Dalam sejarahnya, sisir telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan. Pada masa Mesir Kuno, sisir terbuat dari kayu tulang hewan. Atau logam. Sisir-sisir ini biasanya dihias dengan ukiran dan hiasan yang indah. Masyarakat Mesir kuno menggunakannya untuk merapikan dan menjaga tampilan rambut mereka. Kemudian, pada masa Yunani dan Romawi kuno, sisir menjadi alat yang lebih elegan dan dijadikan sebagai aksesoris untuk memperindah tampilan. Sisir-sisir ini biasanya terbuat dari emas atau perak dan dihiasi dengan permata atau ukiran yang rumit. Masyarakat kelas atas pada masa itu menggunakannya untuk menunjukkan status sosial mereka. Selama abad pertengahan, sisir menjadi alat yang lebih sederhana dan praktis. Sisir pada masa ini terbuat dari kayu atau tanduk hewan. Sisir biasanya digunakan untuk merapikan jenggot dan kumis pada pria. Pada abad ke-19, sisir menjadi sangat populer dan digunakan oleh masyarakat dari semua lapisan masyarakat. Sisir-sisir pada masa itu terbuat dari berbagai macam bahan, seperti plastik dan logam. Selama abad ke-20, sisir terus berkembang dan semakin banyak model dan jenis sisir yang dibuat. Saat ini, sisir telah menjadi alat yang sangat umum digunakan oleh banyak orang. Sisir tersedia dalam berbagai macam jenis dan model, mulai dari sisir sederhana hingga sisir elektrik yang canggih. Kita bisa menggunakan sisir untuk merapikan dan menyisir rambut, serta sebagai aksesoris untuk mempercantik tampilan. Meskipun begitu, kita juga perlu ingat bahwa tidak semua jenis sisir cocok untuk semua jenis rambut. Rambut yang tebal dan keriting memerlukan sisir yang berbeda dari rambut yang tipis dan lurus. Oleh karena itu, sebelum membeli sisir, kita perlu mempertimbangkan jenis rambut kita terlebih dahulu. Secara keseluruhan, sisir adalah alat yang sangat penting dan tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Dengan menggunakan sisir yang sesuai, kita bisa merawat dan menjaga kesehatan rambut kita serta memperindah tampilan kita.